Selamat sore teman-teman sore Bu Oke baik, terima kasih Selamat Selamat ya. Di tempat saya hujan teman-teman Jadi mudah-mudahan Koneksinya bagus Di tempat kalian Apakah hujan juga Atau enggak Hujan Bu, beres, bu. Panas, bu panas, panas. Panas, panas, panas Panas Panas Baiklah ini di tempat saya hujan. Uh, apa Yang sebelumnya ada loading-loading gitu, terus barusan ada error whiteboardnya nya Yuk, kita buka kelasnya dalam ya. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam panggaman Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik. Kami boleh bertumpu di Zoom Meeting ini. Hari ini kami akan mengajarkan soal latihan untuk join table, biar kau yang berkati kami. Kami bisa memahaminya dan mengerjakan soalnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Amin. ya, Teman-teman, ya. yuk kita dokumentasikan pertemuan kita. Boleh bantu nyalakan kameranya ya. Oke, lihat semua ke kamera, semua, terus senyum. 321. Apakah semuanya sudah membaca yang di CLS? Hari ini kita masih join table, tetapi karena yang lalu kan kita pakai database sendiri. Kemudian yang hari ini untuk join table-nya belajar sintaknya kita akan pakai database HR atau Meli DB ya yang pertama kali kita waktu ketemu. Atau teman-teman waktu itu kita pakai namanya praktikum DB lihat database-nya. Apakah sudah ada yang mencoba-coba? Saya ada share modul di CLS yang ini teman-teman. Jadi, kita akan pakai um, praktikum DB atau meli DB atau database HR yang isinya tabel ini: countries, department, employees, job, location, dan region. Nah, tugas di pertemuan ini karena teman-teman sudah kenal datanya, sudah liat, bisa lihat strukturnya, juga sudah bisa lihat tabelnya isinya. Kita diminta untuk membuat IR diagramnya. Ini saya sengaja, cuman kasih peta kecil. Padahal IRnya nya nggak sekecil ini ya, IRnya besar. Kita akan buat IR diagramnya, um, kurang lebih 30 menit aja ya, teman-teman. Jadi nanti di setelah 30 menit, kita coba lihat uh, gimana nih gambar IR diagramnya untuk tabel ini. Teman-teman harus coba gambar dulu sendiri, kemudian nanti bisa di-share, ditunjukkan apakah IR diagramnya betul atau salah. Kalau sudah betul, nanti kita akan jawab soal ini. Mungkin menjawabnya nggak rame-rame ya, teman-teman bisa kerjakan masing-masing. Yang penting struktur IR diagramnya dari tabel yang sudah jadi, ini teman-teman bisa gambarkan IR-nya yang betul. Nah, nanti kalau sudah gambar IR diagramnya, ada empat soal praktikum di mana teman-teman diminta untuk menuliskan sintak untuk menampilkan contoh nomor satu. Teman-teman tampilkan country name dan region name. Nah, cara tahu kolom ini tuh di mana itu adalah hasil dari teman-teman melihat tabel ini, kemudian melihat kardinalitas relasi dari IR diagramnya. Jadi, nggak boleh salah bikin struktur IR-nya ya teman-teman. Kalau salah nanti jadi salah manggil. Nomor dua, tampilkan tuliskan sintak untuk menampilkan first name, department name, sama city. Nomor tiga, tuliskan sintak untuk menampilkan department name, street address, city, region name, sama country name. Yang nomor empat, nah ini yang kalau di teori teman-teman udah -teman belajar rekursif ya. Ini saya tunjukkan juga ada soal rekursif di mana teman-teman diminta untuk menuliskan sintak untuk menampilkan nama karyawan dan nama manajernya. Nah hasil tampilannya saya sudah bantu screenshotkan supaya teman-teman nggak ngira-ngira lagi berapa row data sih, berapa eh, yang mana aja datanya yang ditampilkan. Nah itu saya nggak mau teman-teman ngira-ngira. Jadi saya sudah tuliskan hasil tampilannya kalau sintak ini benar maka yang nomor satu itu menampilkan country name sama region name. Jumlahnya 25 puluh row, datanya seperti ini. Yang nomor dua, teman-teman diminta untuk teman -teman menampilkan first name, department name, sama city. Jadi ini ketahuan karyawan ini tuh berarti kerjanya di departemen eksekutif, kotanya Sitong. Seperti itu. Ada 10 row data kan kita punya 10 karyawan ya, seperti itu. Nomor tiga juga sudah dibantu datanya. Dan terakhir, nomor empat. di sini, teman-teman diminta untuk menampilkan siapa sih karyawannya. Misalnya, namanya Nena. Nah, Nena ini dia adalah karyawan yang manajernya bernama Stephen. Di sini cuma sembilan row data karena Stephen ini adalah manajer, jadi dia tidak punya uh, manajer di atasnya lagi. Dia memang manajer yang udah paling atas gitu ya, Stephen. Jadi, makanya, di sini sembilan row data yang menunjukkan karyawan ini, manajernya itu namanya siapa. Ini contoh dari IR yang rekursif. Jadi ada IR yang rekursif di contoh ini. Apakah teman-teman jelas dengan praktikum kita hari ini? Saya stop dulu biar bisa ditanyakan dulu. Jadi yang pertama, teman-teman, Kelusuri tabel-tabel yang ada di database tersebut, database AF. Lalu gambarkan IR-nya. Karena kalau teman-teman nggak pakai gambar IR-nya, nanti pas nyari. Ini tuh yang dipanggil yang mana, yang dijoinin tabel mana, jadi bingung. Jadi harus tahu dulu si strukturnya. Setelah itu baru teman-teman bisa mengerjakan pembuatan sintak-sintaknya untuk nampilin data. ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman. Uh, Bu, mau nanya? Ya, silahkan. Uh, yang rekursif tuh atau ya mungkin bahasanya beda. Oh. Uh, apa ya? Yang yang hubungan ke diri sendiri, Taya, bukan? Oh. Ya, betul. Betul. Itu yang ya. ya? yang seperti oh, ini. Oh, iya, iya. Jadi, nanti di IR-nya itu ada yang begini, teman-teman. Karyawan. Ini kan e, entitas ya dengan atribut-atributnya. Ternyata dia itu punya manajer. Manajer itu siapa? Manajer itu kan karyawan juga, maka dia relasinya pasti kayak gini. Siapa ya? manage? Jadi manajer siapa? Karyawan kan, karyawan e, karyawan itu gitu. Jadi kalau misalkan karyawan punya manajer, maka relasinya dia jadi seperti ini. Oke okay, bu. Tuh. Ada ya di teori ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau di teorinya sudah ada di prakteknya ketika kita ngambil data di database seperti apa caranya? Nah bisanya itu ngambil pakai join. Tapi gimana cara joinnya? Kita bahas. Irnya dulu aja digambar ya teman-teman. Jadi ketahuan nanti mana relasinya tabel ini berelasi dengan entitas ini berelasi dengan entitas yang mana. Kemudian hubungan kardinalitas relasi yang one-to-many, many-to-many itu bagaimana? Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Gak boleh males describe ya, harus describe. Describe table, kemudian describe yang lihat datanya berarti pakai silek bintang, itu terus-terusan, jadi teman-teman harus siapin itu. Supaya nggak salah ngegambar IR-nya. Jadi kalau biasanya disodorin IR, sekarang di Bali Datanya sudah ada, data, uh, tabel-tabelnya sudah ter IR-nya gimana? gitu. Silahkan ya, teman-teman. Oh, nanti sambil cara uh, ini saya bakal nyala terus si -nya. Kalau teman-teman sambil nyaret-nyaret, sambil nanya, langsung unmute aja ya. Boleh sambil langsung nanya. Terus, uh, paling jangan... Jangan pakai misalnya Visio atau Drawio dan sebagainya. Teman-teman, pakai kertas aja deh, cara-cara coretnya ya. Tapi kalau ada yang seperti saya, pakai whiteboard e, digital boleh juga, seperti itu. Kalau bikin pakai Visio gitu, nanti kita kerepotan bikin garis-garisnya ya. Jadi mending pakai kertas, pakai pensil, menghapus seperti itu. Apakah jelas, teman-teman? Permintaan membuat IR diagramnya. kok eh, saya jelas Bu ya baiklah silahkan dicoba ya